sampai hari ini hampir tidak pernah dibuktikan ada satu peperangan dalam islam yang penyebabnya adalah perbedaan agama, gak pernah Enggak ada, ayo kasih bukti, tantang dikuran hampir tidak ada satupun peperangan yang pernah terjadi zaman nabi, yang latar belakang atau penyebab peperangan itu adalah perbedaan agama ada. lalu apa? Dia ya, masalah lain masalah ekspansi, masalah mereka nyerah ini defense, masalah Masalahnya uh, nabi uh, wilayah ekspansi nakulkan bukan karena perbedaan agama artinya apa kalau urusan hanya beda agama nabi gaduh mertua anu mertua Yahudi sampai akhir hayatnya Yahudi namanya Huyai bin ya namanya Huyaimin Akhtob, itu adalah bapak dari Sayyidah Sofia yang belum meninit Sayyidah Sofia itu yang muslimah tapi bapaknya ya, ya Yahudi binti Yahweh di bin Akhtab jadi Islam tidak pernah memerangi non-muslim cuma karena beragama memetak bener namun ceria itu ada ukuah islamiyah, Ukuah Allah ada ukuah basyariah atau islamiyah Nya, lain, lain sesama Islam, tapi dulurkannya sesama manusia, gitu Oh bener-bener sebenarnya NU ya? Karena kembali kan dibuat, yang marzuki, wanita juga marzuki, sebenarnya nah, wanita Entau kalau arti NU Sebenernya sana kurangnya Sebenernya guru kurangnya Kalau hari ini ada orang yang merasa sok paling hadis, oh Hadratus Yashim Asyar itu hadis. Kalau ada orang yang sekarang sok menggunakan hadis Kiai Ali Mustafa Yakub itu sauran Sendiri melawan majlis tarjik Muhammadiyah ketika berdebat soal jumlah rakyat Tarawey, kata dia di Mustafa Tarawey 20, mereka mengatakan 11, dan yang menang adalah yang 20 Iji lawan Shaporo And satu orang NU, bukan NU, satu orang NU melawan satu majlis tarjik Muhammadiyah kita hormati Muhammadiyah terutama mereka sama-sama saudara kita sama-sama warga negara Indonesia sama-sama nasionalis tapi untuk perusahaan penggunaan hadis ngelawan Iji orang NU, tidak lolos Masalah jumlah antara, karena mereka kan sebelas, menurut NU 20. Dibuktikan oleh kehidupan menggunakan turun syahidat, dan yang menang adalah orang NU. Kici, lawan satu majelis, NU majelisnya majelis lebih majelis terunggul, majelis tarjim mulai juga dinamo Tamar, Tamar NU, komisi masuk Masail ini orangnya liter Nanti untuk nol-dolok nol wajib, lebihkan ketebalan-tebahan pengguruan lain. Ngomong gue kenapa aja nih? Bahkan tumbang sana gue mana? Nah, di badi ada namanya majelis terci, orang-orang Winter. Tuh percepatkanlah mereka menggunakan hadis. Maka narasuru telah senang-senang. Yesi fi Ramadan, Ovi Weni, Aksar Mimi, dasar antara mereka. Nabi tidak pernah menambah rakaat sholat. Baik pada Ramadan atau sayur Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, tapi gara-gara turun fahamnya hadis yang kurang pas jadi kalah sama si alus sofa itu dari suatu sunat fitil. Panjang sudah saya jelaskan pada tahun-tahun yang lalu dan sudah anda lupakan pasti. <laughs> insyaallah, okay. insya insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, emon. <coughs> Tak acan paling, Abi memang tak acan paling. tapi langsung secara sorit jelas bahwa beliau apa betul tapi apa. Abi kacan, terus. Tapi dalam mendengar Kiai Alim Sofa murid-muridnya, murid daripada muridnya, hal tertera si mas hari, Kiai Jers Kamari, Kiai Alim Sofa, nama penak serem murid daripada muridnya si mas satu sejak itu, ah kau bayang beratus hal itu sendir, sejak kumana kau bayang ya bisa dilawan penuh di nukar yang apa 10-20 hadis kita punya dua lah, 10-20 ketek ya karena, ya ini beredar di kalangan para alumnika adilus sobat itu angkanya 73 ribu hadis seradat matang apa kabar? belum sepikir apa kabar? adonasi susu masari bagi dia Sebenar, sebenar. Nah, Nabi itu bersaudara saya, Nabi itu memperlakukan Orang-orang non muslim Dengan perlakuan yang baik perang. perang itu bukan karena itu Bahkan itu ada Pendeta namanya Muqayriq Muqayriq itu orang Yahudi Tokoh Yahudi Pas ketika perang Nabi perang Kejumlah orang-orang muslim Kah, ini pendeta mukhairi berada di pihak Islam dan dia kaya raya, punya kebun kurma. Seorang pendeta mukhairi dia perang. Ya Rasulullah saksikanlah semuanya, habis kebun-kebun kurma tegak. Lamun Abi perang, ini yang dibela oleh Nabi. Lamun Abi perang, terus Abi bubur, Abi mawat, kebun, kebun. Saran kekayaan apa sadaya bu Abi dihaturkan Rasulullah tangnya Bener, dia gugur mati. Semua kekayaannya ditempatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera Rasul, nikmatul Yahud hadas. Ini yang yang paling bagus, nikmatul Yahud. Nikmatnya, nikmat yang bagus, nikmatul Yahud Allah. Ini orang paling bagus. Eh, tidak. Itu pasti ya, jadi mata kurang memakai 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, nah, jadi 100 tuan ukot inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 itu 100 inci, 100 inci, 100